Kembali bersama saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Saat ini saya ingin membahas Gus Samsudin VS Pesulap Merah atau Marcel ya karena uh, di akun TikTok sama snack video saya Itu banyak yang mengetek uh, Netizen-netizen itu banyak yang Membicarakan Supaya saya Ratu Bidadari untuk menanggapi atau merespon Kira-kira Ratu Bidadari memihak kemana gitu Ya mungkin sambil ngerokok-ngerokok juga Biar pembahasannya kita seperti kita sedang ngobrol Biar santai mungkin teman-teman bisa sambil ngopi rokokan, Atau makan-makan makanan ringan Biar tidak sepaneng dan stres teman. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu pesulap Merah datang ke Blitar, Jawa Timur dari Jakarta ingin menemui Gus Samsudin. Dan pesulap Merah ini kronologinya yang saya lihat kan tidak mau masuk ke gerbang, apa? Masuk ke dalam dan dia nunggu di pintu gerbang. Entah alasannya apa ya mungkin karena faktor alasan keselamatan mungkin pesulap merah takut dikroyok takut digebukin atau bahkan takut disandra ketika sudah masuk ke padepokan Nurjat sejati ya padepokannya Gus Sam itu ya yang dimilitar itu ya apa jat sejati atau apa gitu loh ya mungkin eh, pesulap merah kan cari jeleknya gitu loh. mungkin takut dikeroyok atau gimana akhirnya dia tidak mau masuk atau mungkin pesulap merah ini dia ingin ya memprovokasi warga juga warga-warga yang mungkin tidak perlu sama kusamsudin karena disitu kan warga tetangga tetangganya kan pada ngumpul semua jadi biar warga setempat lokasi pada pokan setempat bahkan tetangga-tetangganya paham jika samsudin ini uh, hanya settingan, hanya drama dan bahkan uka uka atau dalam artian pembodohan ritual-ritual yang dilakukan selama ini seperti keris petir kalau ini keris keris asli ya bukan beli di alat sulap ya seperti memasukkan benda di dalam apa kelapa atau bahkan apa ya banyak sekali ya trick seperti itu. Cuman di sini ya saya hanya mengomentari sebagai penengah ya sebagai penengah dalam artian Ya, saya tidak memihak si pesulap merah, saya tidak memihak Gus Samsudin. Ya, kalau memang Gus Samsudin salah ya saya katakan salah. Kalau pesulap merah benar ya saya benar, pesulap merah salah ya saya katakan salah. Jadi di sini pro kontra. Jadi saya tidak memihak. Jadi saya mengambil sisi positif dari Gus Samsudin dan saya apa? hembas sisi negatif dari Gus Samsudin. Dan saya sendiri juga mengambil sisi positif dari pesulap merah atau Marcel Dan saya menggembas sisi negatif dari Marcel Jadi saya juga tidak memihak Marcel dan saya juga tidak memihak Kusam Sudin Kalau masalah keris yang dikatakan Marcel Katakan Marsal itu kan keris apa keris petir ya keris petir atau yang mengeluarkan listrik. Kalau dalam pemahaman ratu Bidadari sendiri, saya suka sebagai seorang kolektor keris. Keris saya banyak dan pusaka pusaka saya itu, waduh, tiga peti dan pusaka saya sepuh semua. Jadi memang peninggalan kerajaan-kerajaan eh, pada saat itu Yang saya sampai saat ini masih saya koleksi Masih saya simpan dan masih saya rawat Dari ratusan pusaka-pusaka eh, saya Dan bahkan saya eh, sering bersilaturahmi ke sesama kolektor Di seluruh Nusantara Saya juga belum pernah menemukan keris petir Keris petir itu ibarat keris yang mengeluarkan sebuah energi Atau listrik Atau nyala Jadi selama uh, saya berkecimpung di dunia perkerisan Atau dunia pusat atau san aji Ya, tosan aji itu besi yang aji Saya jujur, saya belum pernah menemukan Atau menjumpai di depan mata saya keris petir yang benar-benar kris atau pusaka loh ya tuh ya jadi di sini kan saya mengambil sisi positifnya dan kalau memang ada sisi negatifnya ya memang saya bicarakan di sini terus dari sisi pesulap merah memang benar cuman di sini yang mungkin saya luruskan atau saya Garis bawahi ya, bukan garis tengah ya, tapi saya garis bawahi. Iya. Eh, trik sulap itu juga tidak bisa diinput atau digabungkan dengan spiritual ataupun supranatural, tidak bisa karena berbeda jalur atau berbeda devisi. Lah, spiritual itu kan ya memang. Sesuatu Daya kemampuan Atau sebuah kelebihan Si manusia tersebut kepada Tuhan Jadi hubungan si manusia Terhadap Tuhan Itu dari segi sisi Spirit ya Spirit adalah di dalam diri kita Dan Tuhan Itu spiritual nah, Sedangkan supranatural Itu sesuatu Yang masih melibatkan Hal-hal Tak kasat mata, dalam artian jin, kodam, atau perewangan yang uh, masih berkolaborasi dengan makhluk goib itu dari sisi supranatural. Jadi, jika uh, berdebat antara pesulap dengan spiritual, itu juga tidak bisa. Nggak akan matuk, nggak matuk itu dalam artian. Tidak akan ketemu Jika berdebat atau apapun Tidak ada ketemunya Seperti itu Ya kalau Gus Sudin sendiri Yang saya lihat Saya juga sebagai seorang spiritual Saya juga supranatural juga uh, Gus Sudin memang juga Memiliki basic spiritual Ada Jadi bukan kosong ada Hanya saja beliau juga melakukan trik-trik melakukan settingan juga ya mungkin konten-kontennya ya buat hiburan atau buat action-action dalam artian ya viewer like comment share jangan lupa subscribe, subscribe seperti itu ya mungkin arahnya juga seperti itu jadi konten Gusam Sudin itu ya tidak 100% benar saya katakan di sini tidak 100% benar ya memang ada sesuatu yang ditambah-tambahin ya mungkin kalau tujuannya sih ya beliau yang paham ya kalau dari segi kacamata saya ya mungkin AdSense, viewer, like, comment, subscribe, subscribe ya. itu mungkin konten kan ya kalau dari sisi pesulap merah ya memang trik Pesulap itu kan trik. Tuh. Jadi di sini kan ada sisi positif dan negatifnya seperti itu guys. Kalau saya harus memihak ke siapa ya saya nggak memihak siapa-siapa. Kalau kesamsitin memang salah ya saya katakan salah. Pesulap merah salah ya saya katakan salah. Yang jelas intinya dasarnya spiritual tidak bisa digabungkan atau diperdebatkan dengan Praktisi, pesulap Itu tidak bisa Sampai kapan ku bagaikan minyak dengan air Tidak akan bisa Apa ya Maksudnya berkolaborasi eh, Kalau berkolaborasi bisa Tapi kalau untuk diperdebatkan nggak bisa Karena beda Beda cara pandang Beda pemikiran dan Beda konsep Jadi spiritual itu ada Supranatural ada seperti itu mungkin gitu saja. Saya akhiri, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV. Salam dari saya, Ratu Bidadari Dukun Kondang. Itulah sejuta.